ya Selamat sore rekan-rekan jadi hari ini masih di Bukit Cinta desa gelumpang saya tetujian Relawan mandiri melaporkan setelah Beberapa jam lalu dari pagi sampai sore Gunung Agung terselimuti asap uh, awan. Jadi sekarang uh, ada terlihat visual dari Gunung Agung di kejauhan. Jadi terlihat di kejauhan di tadi sempat cerah sedikit. Jadi ada asap yang terpantau keluar yang tinggi di tengah-tengah visual kita saat ini jadi asap berwarna kabuan ya karena sekarang uh, banyak adanya pergerakan awan yang terjadi sempat tadi 30 menit yang lalu daerah sini kembali turun hujan karena saat ini di daerah abang itu langit sangat gelap mungkin masih hujan di sana, jadi saat ini di kejauhan tampak, ya mohon maaf karena ada gangguannya sinyal, jadi ya di antara awan-awan yang bergerak di depan, jadi ada asap yang terpantau yang dengan intensitas yang cukup pekat, berwarna putih kabuan dari posisi kami mengawati. Kalau gunung sekarang uh, di acuan yang kita pakai di depan kami adalah ada bukit. Jadi itulah, jadi di atas bukit kecil di depan kami lah itulah puncak berada. Jadi di atas bukit yang di bawah, kalau kita melihat masih ada di antara as kumpulan awan yang berada di atas. Jadi di tengah-tengahnya itu ada awan berasap Terpantau berwarna Keabuan Yang tadi sempat terlihat Sebagai asap dari Gunung Agung itu sendiri Jadi ya ada kilatan petir Tapi berada di Sebelah timur dari posisi kami saat ini ya jadi diantara ya terlihat di atas bukit kecil bukit apa ini? bukit bukit bukit bukit bukit ini dikira ini di tidur ke Ya tampak di kejauhan di atas bukit kecil, jadi di daerah putus atas, jadi tampak di atasnya ada terpantau asap yang cukup tinggi dan pekat berwarna putih keabuan saat ini karena saat ini malam akan menjelang jadi jam saat ini menunjukkan jam 16 lebih 13 menit waktu Indonesia tengah jadi ya di atas ya kalau kalau bisa melihat uh, dengan seksama pasti akan tampak terlihat di visual kamera HP Anda jadi di layar HP jadi ada tampak di kejauhan asap yang terpantau jadi di atas acuannya hanya melihat ke bukit kecil yang di bawah terus menengok ke arah atas jadi terlihat di sana ada asap yang lumayan besar menjulang ke atas Ya Karena ini, saat ini kita sangat minim informasi karena seringkali visual Gunung Agung tertutupi oleh banyaknya awan yang menyelimuti seputaran Gunung Agung sendiri. Jadi tampak di kejauhan, di kejauhan dari kami sekarang berada, terpantau. pelebaran asap yang keluar saat ini mungkin karena hujan terjadi pemanasan kembali karena dari tadi siang hujan turun jadi tampak saat ini tinggi menjulang jadi asap yang kami dapat pantau Tadi sempat terlihat puncak Gunung Agung itu sendiri. Jadi sudah tinggi dan asap saat ini terpantau mengarah ke arah utara timur. Jadi cenderung ke utara atau timur laut visual saat ini. Oke, lagi sebentar visual akan tampak karena dari kejauhan pergerakan uh, awan ya jadi di tengah-tengah dari puncak agung ya jadi terlihat uh, ya tinggi melebar jadi terlihat walaupun tampak sekarang iring-iringan awan yang bergerak tapi di tengah-tengah an, antara kaki-kaki gunung agung terlihat bahwa adanya asap yang menjulang tinggi dan melebar jadi asap terpantau agak gelap ya bagi rekan-rekan yang berada di seputaran kota Melapura pun mungkin masih bisa mengambil Gambar dari karena saat ini terpantau di kejauhan yang mengarah ke sebelah kanan dari uh, HP layar HP Anda itu adalah asap yang terlihat tadi keluar menjulang tinggi ya karena terus hujan ya sangat tinggi dan. Haingkagil ya kami sedang menunggu visual sedangkan dari posisi kami saat ini jadi banyak warga yang juga ikut menonton karena di sini ah ya sama-sama melihat dengan jelas bahwa di layar hp anda sebelah kanan yang menjulang tebal itu adalah asap yang tadi terpantau keluar di atas puncak gunung agung jadi sangat tebal dan melebar sekarang jadi kita juga tidak mengetahui apa yang terjadi karena visual saat ini uh, puncak gunung agung sendiri tidak tampak karena banyaknya pergerakan awan yang berwarna Agak gelap, abu gelap, karena tadi sempat arah timur laut, turun hujan, jadi saat ini sudah cerah kembali di posisi kami. Jadi terlihat di kejauhan tampak kepulan asap yang begitu besar dan tinggi, yang tadi sempat terpantau di atas puncak Gunung Agung saat awal kami melayangkan siaran langsung. Ya, mungkin ada perbedaan warna visual yang tampak karena dari posisi kami saat ini terlihat jelas. Jadi, ada perbedaan yang signifikan. Jadi, kami tidak tahu. Uh, menunggu dari informasi badan-badan yang terkait ya di Kecawan tampak ya kalau kami bisa mengabadikan lewat kamera cara muka dan buka nengok ini nengok ini ini di cara muka ini selomikikin ini cara pulau iya nengok Golden. ya terpantau jelas Bupang. di Bupang dulu jadi kami belum berani eh, memberikan informasi karena yang berwenang nanti kita menunggu informasi dari badan-badan yang berwenang Biar nanti kami tidak menyebarkan berita hoax, seperti tayangan kami tentang proses terjadinya letusan kecil yang sempat terjadi kemarin. Jadi kami tidak ingin menakut-nakuti atau menyebarkan keresahan kepanikan kepada masyarakat. Kami hanya memberikan informasi aktual terkini lewat visual kami yang kami tayangkan saat ini di lapangan jadi saat ini bagi rekan-rekan yang baru bergabung jadi tampak di layar monitor uh, layar HP sebelah kanan jadi ada gumpalan-gumpalan asap yang begitu tebal tadi sempat terpantau ketika puncak Gunung Agung tadi sempat terlihat sebentar. Jadi tampak lebar dan besar sekarang saat ini. Ya untuk meyakinkan eh, tayangan visual kami benar-benar kami ambil. Jadi seputaran Karangasem bisa keluar kalau bisa marah arah langit dan dekat dengan gunung bisa mengarah ke Gunung Agung. Jadi saat ini tampak gumpalan-gumpalan awan walaupun Gunung Agung tertutupi terselimuti oleh awan-awan hitam. Mungkin daerah selatan kaki Gunung Agung saat ini desa mungkin terjadi hujan saat ini karena Pekatnya awan yang kami bisa pantau jadi arah selatan dan timur laut cenderung sekarang dominan akan mungkin terjadi hujan lagi sebentar karena pekatnya awan yang terlihat tapi di kejauhan di antara pekatnya awan-awan yang bergerak jadi tampak ada gumpalan yang kami sempat tadi lihat merupakan asap dari atas kawah puncak Gunung Agung Ya sekian dulu informasi yang bisa kami eh, berikan Kami akan mengambil gambar-gambar dari visual saat ini Jadi mohon maaf karena Sekarang mungkin visual nantinya akan tertutupi kembali Jadi kita menunggu dari peciran inframerah satelit Jadi bisa melihat dengan citra satelitnya Sehingga kita bisa mengetahui berapa ketebalan ketinggian asap Dari hasil, hasil laporan dari badan-badan yang terkait Ya, terima kasih telah mengikuti siaran kami. Semoga memberikan informasi yang tepat dan bermanfaat.